Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Soekhahma Di video kali ini saya akan Menunjukkan Persemayan bibit cabai rawit Nah ini Baru umur seminggu lebih lah Alhamdulillah Untuk pertumbuhannya sih normal Tapi tetap nanti kita lakukan Penyemprotan untuk Inseknya Ataupun jamur karena semua berawal dari bibit. Kalau bibitnya sehat, Insya Allah kita tanam sehat. Hmm, seger kan? Ini simpel untuk perawatan dan untuk persemaian awal olah lahannya pun cukup simpel. Tinggal kita cangkul tanah yang mau kita buat bedengan. setelah tanah kita cangkul atau bedengan ini diratakan dilembutkan lalu disiram sampai basah habis itu kita tabur bibit ini setelah itu kita tutup jangan lupa beli beli reken terus kita ambil beras kita aduk-aduk rekan sama beras itu lalu kita taburkan untuk menjaga urat biasanya banyak urat urat itu kecil-kecil binatangnya itu kalau udah menyerang ya akar-akarnya dimakan karena ini di pekarangan rumah jadi kalau di pekarangan rumah itu sangat rawan untuk urat sendiri tapi jangan khawatir Jangan resah Karena ada regen yang sasetan itu kan Itu murah cuma 5.000 rupiah Kita Aduk-aduk kita sama beras Secukupnya lalu kita taburkan Insya Allah aman dari Urat Saat cuaca panas begini Kita lakukan penyiraman Secara rutin Jangan lupa ah, Atasnya Kita kasih karung untuk peneduh ya supaya panas terik matahari tidak langsung mengena. Jadi sistemnya buka tutup saat dingin buka eh, tutup atau dibukalah saat panas tutup. Oke semu.